Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Iis Khasharahmani dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu pengaruh sosial. Di sini saya akan membahas bagaimana sih mengubah perilaku orang lain. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Fikri. Nah yang pertama, pengaruh sosial atau social influence Menurut Kaldiani tahun 1994, pengaruh sosial ini merupakan teknik-teknik yang dirancang atau suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, belief, persepsi maupun e, tingkah laku dari orang lain jadi pengaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku sebagai hasil dari e, interaksi dengan orang lain Pengaruh sosial ini berpengaruh pada perilaku komunikasi baik secara individual maupun komunikasi dalam kelompok. Terdapat tiga aspek yang paling penting dalam pengaruh sosial yaitu konformitas atau conformity, kesepakatan atau compliance, dan kepatuhan atau obedience Nah, kita akan bahas satu persatu Konformitas ini ialah suatu jenis pengaruh sosial Di mana individu itu mengubah sikapnya, tingkah lakunya Agar sesuai dengan norma sosial yang ada Di mana seseorang yang bertingkah laku dengan cara-cara yang dipandang wajar Atau dapat diterima oleh kelompok atau masyarakat Tekanan untuk melakukan konformitas ini berawal dari adanya kenyataan bahwa di berbagai konteks itu ada aturan-aturan eksplisit maupun implisit yang mengindikasikan bagaimana seharusnya atau sebaiknya kita bertingkah laku, atau yang disebut juga dengan norma sosial. Nah, Tekanan dalam norma sosial inilah yang memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap kita, keyakinan, dan perilaku suatu individu. Norma bisa dikatakan secara eksplisit uh, atau tertulis, contohnya Uh, ada larangan parkir di suatu tempat Larangan merokok di tempat umum Perintah untuk tidak menginjak rumput di taman uh, Perintah untuk tidak membuang sampah sembarangan Nah, selain itu ada pula norma yang tidak diucapkan Tapi implisit namanya Contohnya ketika teman kita, anggap saja namanya Valen uh, Pergi ke suatu tempat ibadah atau masjid uh, Tetapi uh, tidak menggunakan pakaian tertutup atau hijab Nah, atas ketidaknyamanan dalam dirinya dan perilakunya tersebut Yang mungkin juga e, ketidaknyamanan itu datang dari orang lain yang melihat cara berpakaian palen Seperti itu Nah, selain itu, norma juga dibagi menjadi norma deskriptif dan juga norma injungtif Apa norma deskriptif? Norma deskriptif itu merupakan saran atau himbauan untuk melakukan sesuatu norma yang mengindikasikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Apa sih contoh dari norma deskriptif? Misalnya, adanya himbauan kepala desa kepada warganya untuk segera melakukan 3M atau melakukan 3M demi mencegah uh, virus corona menyebar. Nah, norma deskriptif ini belum tentu dipatuhi Sedangkan norma injunktif itu adalah berupa perintah atau larangan yang mengharuskan orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu norma itu. Nah, contohnya apa? Contohnya, perintah membayar pajak untuk para wajib pajak. Nah, bagi yang tidak mematuhi akan dikenai sanksi. Nah, jadi terkadang kita tidak menyetujui konformitas ini karena konformitas itu seperti membatasi kebebasan pribadi. Namun, Uh, ada dasar yang kuat berkenaan dengan konformitas Tanpa konformitas, kita segera menyadari kita berhadapan dengan kekacauan sosial Jadi pada berbagai situasi, konformitas memiliki fungsi yang sangat berguna pula Lanjut, konformitas itu ada dua jenis, yaitu konformitas publik dan juga uh, penerimaan pribadi Konformitas publik yaitu bila di depan umum seseorang menampilkan perilaku yang sama Tapi belum tentu orang tersebut nyaman dengan perilakunya tersebut Atau dengan kata lain melakukan atau mengatakan apa yang orang lain di sekitar kita katakan atau lakukan Contoh Palen menaati peraturan untuk tidak merokok di tempat umum Namun karena palen ini adalah perokok berat dia tidak nyaman dengan perilakunya itu, sehingga sebisa mungkin dia mencari tempat tersembunyi untuk merokok. Nah, kalau penerimaan pribadi, ya seseorang menampilkan perilaku sesuai dengan penerimaan pribadinya sendiri, yang membuatnya merasa nyaman dengan perilakunya tersebut dan benar-benar merasakan atau berpikir seperti orang lain. Contoh, palen tidak merokok di tempat umum karena memang kesadaran dirinya sendiri untuk tidak merokok dan dia nyaman dengan perilakunya tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konformitas itu atau yang menentukan konformitas seseorang. Nah, yang pertama itu ada kohesivitas. Nah, itu adalah derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Nah, sejauh mana kita tertarik terhadap Uh, suatu kelompok itu ketika kohesivitas tinggi uh, atau ketika kita suka atau kagum terhadap suatu kelompok uh, tekanan untuk melakukan konformitas bertambah besar dan juga sebaliknya, contoh dalam satu kelompok atau geng uh, terkan terdiri dari sahabat-sahabat yang akrab, uh, yang kompak Nah, ketika yang satu uh, mengubah hair nya merubah gaya rambutnya nah yang lain juga mengikuti uh, gaya rambut tersebut nah yang kedua itu ada uh, ukuran kelompok atau besarnya kelompok semakin besar kelompok tersebut semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta bahkan meskipun itu berarti kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan nah lalu ada tipe dari norma sosial Nah, singkatnya, norma yang bersifat injungtif itu cenderung diabaikan, sedangkan norma deskriptif itu cenderung diikuti. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih penyebab seseorang itu melakukan konformitas? Nah, beberapa di antaranya itu adanya keinginan untuk disukai dan rasa takut pada penolakan. Hal itu terjadi karena pengaruh sosial. Adanya perubahan terhadap tingkah laku kita Untuk terus memenuhi harapan orang lain Untuk disukai dan diterima dalam suatu kelompok Nah, terus ada keinginan untuk merasa benar Contohnya seperti tadi Kita mengikuti tren hairstyle e, teman kita Karena kita menganggap bahwa model rambut ini yang benar Harusnya model rambut tuh e, kayak gini Ini lagi tren, nah seperti itu Tapi, ada pula orang yang memilih untuk tidak ikut serta atau menolak e, konformitas. Ada faktor-faktor yang membuat orang menolak konformitas. Seperti diantaranya keinginan individuasi, yaitu e, kebutuhan untuk mempertahankan individualitas diri. E, diri ingin menjadi seperti orang lain, tapi tidak sampai kehilangan identitas pribadi atau identitas diri kita yang sesungguhnya gitu. Nah, terus ada keinginan mempertahankan kontrol terhadap kejadian-kejadian dalam hidupnya Semakin kuat kebutuhan individu akan kontrol pribadinya Semakin sedikit pula kecenderungan mereka untuk menuruti tekanan sosial Nah, ada pula orang-orang yang tidak dapat melakukan konformitas Misalnya karena alasan fisik, hukum, atau alasan psikologis gitu. Contohnya nih, orang yang homoseksual tidak bisa melakukan konformitas untuk mencintai orang lawan jenisnya, seperti itu. Oke, bentuk perubahan sosial lainnya yaitu ada kesepakatan atau compliance, yaitu suatu bentuk pengaruh sosial di mana perilaku yang muncul karena permintaan orang lain atau secara langsung, atau adanya usaha-usaha untuk membuat orang lain berkata iya terhadap berbagai macam permintaan. Dan, Compliance ini memiliki 6 prinsip dasar. Yang pertama ada pertemanan atau rasa suka di mana kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari teman atau orang yang kita sukai daripada permintaan dari orang asing atau orang yang tidak kita sukai. Contoh nih, Palen sahabat uh, sahabat kita suka sama musik klasik. Nah, kita bisa jadi nantinya juga menyukai musik klasik. Nah, yang kedua itu ada e, kelangkaan, yaitu kita lebih mungkin untuk memenuhi permintaan yang berpusat pada kelangkaan daripada terhadap permintaan yang sama sekali tidak terkait dengan isu tersebut. Contoh, e, ketika bensin langka, orang lebih cenderung menjadi tertarik membeli bensin. Selanjutnya itu timbal balik atau resiprositas, di mana kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita. Contoh, si Palen melakukan sesuatu untuk Iis karena Iis pernah membantu Palen sebelumnya. Terus ada validasi sosial, di mana kita lebih bersedia memenuhi permintaan untuk melakukan beberapa tindakan jika tindakan tersebut konsisten dengan apa yang kita percaya dilakukan oleh orang lain yang mirip dengan kita. Selanjutnya ada otoritas atau kekuasaan, di mana kita lebih bersedia memenuhi permintaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan yang sah, seperti itu. Selanjutnya ada teknik compliance yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain Yaitu yang pertama ada ingratiation atau membuat orang suka pada kita Ingratiation ini bisa kita lakukan dengan cara uh, memberi rayuan atau memuji orang lain Atau cara lainnya juga bisa dengan uh, memperindah penampilan diri kita Mengeluarkan tanda-tanda nonverbal yang positif dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kecil Terus juga ada teknik self-presentation atau memperkenalkan hasil diri. Terus ada self-promotion untuk menunjukkan kinerja diri. Dan ada food in the door atau mulai dari yang kecil. Dimana food in the door teknik ini yaitu berupa suatu prosedur untuk memperoleh kesepakatan dimana pemohon memulai dengan permintaan yang kecil dan kemudian jika permintaan itu disetujui akan meningkat ke permintaan lain yang lebih besar. Selanjutnya, ada door in the face, mulai dari yang sangat besar, yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan kesepakatan di mana pemohon memulai dengan permintaan yang besar, dan kemudian jika permintaan itu ditolak, mundur ke permintaan yang lebih kecil. Selanjutnya, teknik the low ball, atau mulai dari yang baik ke yang jelek. Selanjutnya, ada that's not all approach, teknik yaitu menawarkan keuntungan tambahan, terus ada. Teknik playing hard to get, atau keuntungan yang sulit didapat. Yaitu suatu teknik di mana digunakan untuk meningkatkan kesepakatan dengan memberikan kesan bahwa seseorang atau suatu objek itu langka dan sangat sulit didapat. Seperti itu. Dan yang terakhir ada the fast approach deadline technique, yaitu keuntungan untuk waktu terbatas. Di mana teknik ini untuk meningkatkan kesepakatan e, ketika orang yang menjadi target itu diberitahu bahwa mereka memiliki waktu yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari beberapa tawaran atau untuk memperoleh suatu barang. Nah, contoh nih kan kayak ada HP ini diskon sekian persen hingga akhir minggu ini aja gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke obedience. Obedience atau kesepakatan, yaitu keadaan di mana seseorang cenderung untuk mengikuti permintaan orang yang dianggap mempunyai kekuatan atau otoritas. Kepatuhan ini dapat juga bersifat destruktif atau merusak, yang berarti tindakannya berdasarkan uh, untuk membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan juga strategi menolak perintah yang buruk. Nah kayaknya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.